Oke, okay, uh, coba saya ke desain yang lain gitu. Yeah. Kan kita ingin pastikan ada suksesi di 2024. Dan suksesi itu melalui sistem elektoral. Tapi ada kecemasan di publik sekarang melihat uh, persaingan politik terlalu tajam. Dan ketajaman itu bukan karena adu konsep, tapi uh, ya adu... Aduh ide nggak terlihat itu, kita nggak lihat ada calon presiden bahkan dari dalam kabinet yang datang misalnya mengatakan, saya punya ide jadi presiden, oleh karena itu saya ingin minta diundang di RG TV ini misalnya untuk debat soal kebijakan. Kebanyakan orang pasang spanduk balik tinggi-tinggi, kita nggak tahu di belakang kepala yang besar di bawah itu ada isinya apa nggak tuh. Kan itu intinya, jadi rakyat Anda merasa... Anda itu terlalu pintar, jadi kadang-kadang menjudge <tuk> orang. <tuk> Ya. Jadi rakyat merasa kok nggak ada percakapan intelektual ya diantara pemimpin itu. Bagaimana Pak, Pak Luhut rasain nggak itu keadaan itu tuh? Iya, agak jujur, agak jujur saya... bikin evaluasi Pak Luhut. <laughs> gin lah ya. kita sebagai teman ya. Saya bilang memang kadang-kadang semua tuh berpikir pengen jadi presiden gitu. Hmm. Saya berkali-kali bilang apa mesti jadi presiden nggak begitu Presiden tuh mau satu loh. Dan itu menurut saya sudah takdir alam ini Tuhan punya mau itu God's skenario jadi kita boleh bersaing boleh tadi juga melakukan tiga tapi kita harus mengenali diri kita dulu apa yang dibilang sunsu hmm, itu benar okay, bahwa, kenali dirimu okay, kenali kena musuhmu 100 kali kau perang 100 kali kau menang tapi kadang-kadang kita tidak mengenalin itu kita nggak tanya diri kita tapi yang sekarang tuh uh... Mereka yang memaju dalam peperangan, jadi presiden, menganggap yang musuh bisa di, dikendalikan, bukan dikenali, dikendalikan dengan amplop. Kan ini, <laughs> ini, <laughs> <laughs> ini ya, poinnya. Jadi, ya. pani poin politik pasti masih jadi... Uh, ya, itu, itu kalau saya boleh juga bilang di kesempatan ini, setelah saya lihat ya. ini. Maaf ini kalau saya boleh lihat. Saya bilang mungkin sistem yang kita terapkan demokrasi kita sekarang dengan pemilihan apa gubernur langsung, mm -hmm. pemilihan bupati langsung perlu kita lihat lagi baik-baik atau -baik. pemilihan uh, presiden langsung perlu dilihat baik-baik di lagi balik the founding father kita dulu so coba lihat berpikirnya ber itu gimana Amerika aja kan tidak direct quote kita, ya, kita sudah super maju dengan tingkat pendidikan kita yang menurut saya masih kalah dari mereka ya mm -hmm. jadi saya kira perlu di evaluasi karena apa tanpa kita sedarin kita juga mendidik rakyat kita untuk juga menerima Barang itu, itu kan yang sebenarnya kita tidak sadari. Ya itu yang dikhawatirkan orang, karena publik berpikir APBN kita surplus, tapi uh, daya beli nggak naik, dan orang anggap bahwa APBN kok nggak jatuh menjadi proyek rakyat gitu. Lalu orang menganggap itu disimpan untuk bermain politik nanti itu, misalnya itu pasti bakal dipakai buat menyogok orang miskin ke depan tuh, sehingga rakyat desa siap-siap bikin spanduk, silahkan masuk kami menerima serangan fajar. Kan itu sinisme itu udah mulai muncul tuh. Jadi kalau saya balik tadi apa yang bisa kita yakinkan bahwa ke depan itu politik akan bersih itu. Sementara orang melihat bahwa Pak Jokowi masih sangat semangat dengan musyawarah rakyat di mana mana itu. Kemarin Pak Jokowi bilang ya silakan yang mengusulkan tiga periode oke oke aja kan itu cuma pendapat. Tapi menurut saya harusnya tidak diucapkan Pak Jokowi karena beliau adalah kepala negara. Kalau orang di bawah bisa ya tiga periode, tapi kan Pak Jokowi tahu bahwa itu terlarang oleh konstitusi. Ya, tapi saya kira kan itu orang nanya beliau, ya. kenapa pengikut Bapak masih ada yang ngusulin Bapak tiga periode. Dia bilang gitu kan mm -hmm. pertanyaannya. Jawaban beliau itu kan hak demokrasinya orang, Pucis, betul. Orang bilang juga Jokowi dungu, orang Jokowi bilang bodoh, saya kan gak bilang apa-apa juga. Tapi Pak itu, presiden kan mesti kasih edukasi, nggak boleh itu menuntut tiga periode karena konstitusi kita bilang cukup dua periode. Iya, tapi presiden memang tidak pernah mengatakan bahwa dia mendorong ada konstitusi supaya berubah, nggak pernah, nggak pernah itu. Tapi bahwa yang dia benarkan adalah kalau rakyat berapa berdiskusi, pengen mau tiga periode, pengen mau empat periode, pengen mau apa, itu hak rakyat. Yang dulu mungkin orang rame yang saya bilang big data, orang mentwist -men yeah. Baca betul-betul apa yang saya sebutkan dalam saya bilang big data yang ada itu menggambarkan seperti ini, Gitu. bahwa ada keinginan rakyat itu begini. Nah, saya hanya terus berpikir the founding father kita itu kok bilang dulu tanpa batas gitu, hmm. tapi itu apakah cocok? Okay. Ya mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana sini. Kita lihat dari tempat lain di mana, seperti di Jerman di mana, kan tidak salah juga beranu itu. Kenapa Mesti terus marah? Ya betul. Kenapa mesti marah sih? Saya heran. Saya kan tidak menjadi bagian untuk pengen jadi presiden. Saya tidak mau lagi. Saya udah bilang jelas. Saya udah cukup. Tapi saya juga ingin sharing pengalaman saya yang banyak dengan ya saya juga tadi tuh nggak bodoh-bodoh amat bisa juga berpikir gitu. Jadi kalau orang terus terus marah baru dibilang kalau nggak sesuai dengan dia nggak boleh dong. Oke coba sharing sedikit berdasarkan pengalaman Pak Lukman. Kalau konstitusi kembali ke naskah asli itu. Jadi ada sistem MPR itu. Ya itu saya kira bisa dibicarakan, bisa diomongin Biarlah rakyat itu Atau para politisi kita dengan jernih melihat Mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini Siapa uh, politisi yang jernih sekarang? Semuanya ke main di wilayah Abu-Abu itu karena. Ya nah, pembicaraan kita paling tidak trigger pikiran mereka <tuk> <tuk> Kan Gerung, Rocky kan bicara Anda kan terkenal kritis dan tajam Ini sharing kepada publik yes. untuk melihat Eh, look ini Mungkin, ada pikiran kan? begini tapi jangan terus marah. Mm -hmm. Ini yang saya kecewa tuh kadang-kadang terus main marah. Wow, oh, ini Luhut mau begini begini. Saya bilang, eh kau jangan sembarangan <laughs> ngomong. Ide yang mesti. Dipetapkan. Ide itu harus kau hargai. Kalau kau betul-betul intelektual, kau ya, juga itu. harus bisa menerima perbedaan. Itu Bukan saya. Bukan fitnah loh ya. Betul, itu yang saya sepakati. Pikiran itu hanya disebut pikiran. Kalau ada yang mengkritik pikiran, ada pikiran alternatif. Dan seringkali orang merasa, ya buat apa memikirkan sesuatu yang udah seolah-olah di backup oleh kekuasaan padahal ini wacana oke okay. saya uh, balik sebentar ke soal internasional palut yang uh, sebagai militer yang paham tentang uh, strategi itu ada kecemasan bahwa uh, Indonesia akan terseret di dalam ketegangan politik di Indo Pasifik itu dan uh, mungkin persiapan uh, amunisi kita uh, kita punya banyak pesawat tapi saya duga itu inadequate uh, itu Uh, ada pesawat uh, hanya asap yang uh, di, diperlihatkan sangat mungkin uh, pernyataannya kurang itu Nah kecemasan ini ada pada rakyat juga dan rakyat mulai berpikir kalau terjadi ketegangan dari uh, kan dulu ada filosofi dari uh, Thucydides seorang sejarawan Yunani yang uh, membuat tesis yang sampai sekarang dijadikan tesis diplomasi internasional dia sebut itu disebut Thucydides Trap artinya Perang itu justru akan dimulai oleh negara-negara yang cemas, bukan negara-negara yang dikuasa. Nah, Kecemasan di Indo-Pasifik ada kecemasan Cina tuh. Dan cuman Cina yang cemas sebetulnya, Indonesia he, diragukan. Bisa gak Indonesia ambil posisi di dalam ketegangan uh, Sino-Amerika ini baru? Ya, saya terus terang ya, kagum melihat Pak Jokowi ya. karena satu, beliau tuh gak pernah seskuat kalau kami bilang ya, gak pernah lemhanas, gak pernah hmm. segala macam. Tapi saya berbicara sama beliau berkali-kali ya, beliau tuh memberikan pikiran-pikiran jernih strategis banget bukan ini. Sehingga itu menjadi landasan saya juga, banyak bekerja. Sehingga saya sampai pada kesimpulan dengan apa yang kami lakukan sekarang, kami Enggak lakukan sebenernya. ya. Apa, apa poin Pak Jokowi soal... Ya, dia bilang, Pak Luhut, kita fokus bagaimana ekonomi kita ini bagus dulu. Hmm. Karena begini, saya tidak percaya, karena pengalaman saya ini kalau ini Bahwa penjajahan fisik hari ini masih bisa kamu tahu nggak waktu hmm. tahun 76 eh, 75 kami terjun di tim-tim ya. saya terjun di tim-tim saya anak buah saya berapa yang gugur di tim-tim itu di TNI di tim-tim pernah sampai kepada hampir 60 ribu orang pada tahun 76 77 yang diturunkan ke tim-tim ya, dengan jumlah penduduk di sana hanya ya mungkin kurang dari enam ratus ribu enam ratus ribu Oke, banding ya. Ya, kita nggak pernah bisa kontrol tim-tim Hmm. Apa pasukan terbaik kita yang tidak ada di sana? Saya ke situ berapa kali? Tidak bisa. Kenapa? Will of the people itu kuat. Satu. Anda lihat sekarang bagaimana dengan Afghanistan? Segala macam tentara, segala macam teknologi yang ada dimiliki Amerika masuk di Afghanistan, masuk di Irak, mereka habis 3 triliun US dollar. yang juga Vietnam. Dapat? Ya Vietnam lagi sebelumnya. Jadi itu tidak bisa. Yang saya percaya adalah bisa penjajahan ekonomi dan penjajahan teknologi sekarang ini. Nah penjajahan ekonomi kalau kita kuat ekonominya, rakyatnya sejahtera, siapa yang mau invade ke Indonesia, invasi ke Indonesia. Di mana dia mau invasi? Pada zaman sekarang ini. ya. Jadi itu saya tidak percaya. Nah oleh karena itu penguatan ekonomi, penguatan teknologi, penguatan pendidikan, itu yang menjadi kertas utama kita bertahan dengan itu ya bukan berarti pertahan tidak kita buat kita buat ya makanya sekarang anggaran belanja T ini masih anggaran belanja tertinggi di uh, Republik ini ya itu masih 130 triliun kalau saya enggak keliru iya. ya jadi persepsi itu harus menurut saya dilihat nah bagaimana kita melakukan itu tadi pikiran terbesar sekarang kita terjemahin bagaimana kita melakukan posisi Anu apa balance of power Indonesia mainkan peran itu dengan baik sehingga Pak Jokowi itu sekarang betul-betul saya kemana aja sekarang saya muda saya ketemu dengan MBJ MBJ itu Muhammad bin Jaid itu bicara ke saya bagaimana dia melihat Presiden Joko Widodo dia bilang janganlah hut dia panggil saya begitu eh tolong kamu lihat tuh brother saya begini begini begini dia respect very much sehingga dia ngasih bantuan untuk tadi apa namanya uh, IKN saya bilang beri bantuan untuk IKN Sampai kepada 50 miliar dolar loh, Tuh tadinya 30-50 miliar melalui sovereign wealth Fund, tergantung kita menggunakan dana ini. Saya kemudian ketemu MBS, apa saya bertemu MBS Muhammad bin Salman karena saya? Karena Presiden Joko Widodo. Apa saya ketemu dengan si apa Pak MBJet karena saya? Tidak, karena Presiden Joko Widodo. Kenapa mereka melihat figur ini, orang yang sederhana ini, orang yang berani ini, yang berpikir bagus, ini, dan melihat bahwa Indonesia kok maju di bawah beliau? dan saya punya hubungan dengan Amerika sangat baik mm -hmm. saya punya hubungan juga dengan Cina sangat baik dan saya bicara terbuka, tidak ada saya sembunyikan dengan Amerika, dengan investor Amerika dengan pemerintah. pemerintah, tadi ma malam kemarin saya masih bicara dengan National Security Advisor Amerika Jack Sullivan, saya bilang sama Jack kamu jangan minta-minta saya aja ngomong ke presiden saya minta presidenmu ngomong ke presiden saya mm. exactly saya ngomong ini sampai diputus saya bilang, pak Luhut tuh ngomong kayak ke temannya aja dan saya bilang apa, kita bukan negara banana republic, kita nggak minta-minta, kita negara besar yang kita harus tunjukkan pada saat-saat seperti sekarang ini gak ada yang perlu kita takutin, gak ada yang perlu kita minta, mereka, they need us, kita butuh dia, dia juga butuh kita nah kalau tadi anda tanya mengenai itu, saya nggak percaya itu, karena saya ngalamin, saya, I'm part of the history dengan per, uh, Perdana Menteri Australia waktu beliau datang kemari saya ditugasin, diundang, duduk di sebelah Perdana Menteri terus saya bilang sama staf saya, Jody Jod, kau bikin dulu pointer-pointer nanti mungkin saya gak banyak nggak bisa sempat banyak omong saya mau kasih uh, kertas ini pada Prime Minister apa itu pak? saya bilang, satu bagian terakhir daripada poin saya saya bilang begini, uh, Prime Minister, anda jangan melihat Indonesia itu sebagai ancaman habis energi kalian Melihat ancaman itu dari utara, saya tentara, my background tentara, been training the special forces, so I know very well what's going on here. Yeah. Jadi saya bilang kepada dia, jangan kamu khawatir itu, fokus saja kerjasama kita dalam bidang ekonomi. ya, Dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian itu tadi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan itu saya katakan. Karena kami sudah punya teritorial yang cukup, lebih, sudah punya jumlah penduduk yang banyak, dan sudah punya masalah yang banyak. Kami gak mau tambah masalah lagi seperti tim, Timur Timur dulu. Dan saya bagian dari sejarah, saya bilang sama dia. Dan kalian yang dulu menyuruh kami masuk di tim-tim, dengan Amerika menyuruh kami masuk di tim-tim, kami masuk di tim-tim, begitu kami masuk di tim-tim, sudah pesekan lama, kalian yang mengeluarkan kami juga dari sana. Jadi apa yang mau saya katakan, superpower ini kadang-kadang juga tidak adil kalau kita tidak pintar. Dan saya bicara terbuka sama mereka, gak pernah rok, eh, saya bicara seperti ini loh sama mereka, gak peduli. Jadi bukan ada diplomasi aja enggak. Anda di situ, saya di sini, sama Jack tuh saya ngomong berapa? Dia bilang, eh, General Lahut, kita ketemu di Washington bulan depan lagi gitu. Karena kebetulan saya juga ke Washington, kami akan ketemu, kami akan bicara. Saya bilang, okay, saya mau brief kamu, saya bilang pada dia. Tapi kalau kamu mau tahu, Indonesia itu di sini, kalian maaf saya bilang ya, maaf, sorry, kalian tuh menggak aware bahwa Indonesia itu sebenarnya satu negara yang menentukan di kawasan ini. Kalian yang berhubungan negara-negara yang keliling. Ada masalah, kalian teriak, kami gak ada masalah dengan Cina, apa masalahnya? Saya hmm. bilang, saya dengan Wangi juga teleponan, bicara, saya bisa bicara terakhir sampai satu setengah jam, dua jam, saya jelaskan apa yang kami mau, apa yang kami tidak suka, apa yang kita bisa kerjasamakan. Dan dia juga terima, dan saya bilang, kenapa kita mesti ribut ke media? Kita kan ada yang disagree, agree to disagree. Ada, bukan satu dua. Dan itu membuat kita kukuh bahwa Indonesia itu punya karakter. Nah bangsa ini harus berkarakter, Bro. Okay, Bukan bangsa-bangsa tempe. Enggak, kita bangsa yang berkarakter. Itu yang saya mau pesan pada anak-anak muda Indonesia. Okay. Pesan itu tiba, tapi orang anggap, seperti Pak Lu terangkan tadi, dalam soal tim-tim, Amerika akhirnya berbalik arah. tuh Dalam soal mendukung Presiden Jokowi juga di Jadi Politik itu selalu ada dua sisi, ya. orang sebut uh, two faces of Janus of ya, itu. Tujuh, tujuh. Dan kita mau lihat sampai di mana misalnya Amerika uh, konsisten bahwa kepentingan ekonomi politik kita tidak boleh diganggu hanya karena persisnya dia dengan uh, Cina itu. Rock, aku ya. bilang Manda ya sebagai teman lagi nih ya. Oke. Okay. Percayalah sama saya. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang pengen negara berkembang itu jadi negara maju. Mm -hmm itu aksioma yang saya ya, anda perlu itu. pegang. Jadi kita kalau nggak bikin negara kita ini maju, ya kita nggak akan pernah maju. Okay. Jadi kalau kita cakar-cakaran di antara kita sendiri, nggak akan selesai masalah kita. Okay. Salah, itu, sa salah satu potensi cakar-cakaran adalah islamofobi dan negara-negara uh, Barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih islamofobi. Ya itu mereka mereka membuat persepsi supaya kita okay. cakar-cakaran. Okay. Apa sih islamofobia di sini? Apa? Apa? Ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini, baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, udah ada kan? Semua silakan aja, kau lakukan. Jadi potensi kita untuk mengaktifkan kembali janji kemerdekaan yaitu kesetaraan perbedaan sara itu hal yang sebetulnya natural aja. Natural aja. Ya. Saya tidak melihat ya. Ini sebenarnya ya ada beberapa saya bilang oknum aja Oklum. yang pengen membuat supaya dirinya hebat atau dia merasa Ya, kita Bisonnya. ini kan semua, <laughs> saya, saya nggak mau ke pribadilah lah. Iya, yeah, tahu, sorry. Rock, semua okay. yang di bawah langit, saya bilang di Facebook saya, semua yang di bawah <laughs> langit ini, ada waktunya. Hmm. Jadi kita harus kenal itu. Jadi saya juga menyadari itu, ada waktu saya juga. About time juga time, saya oke, okay, you're done. Dan kita harus tahu itu, kalau kita pengen terus merasa bahwa kita yang paling ngatur semua, itu yang nanti Post Power Syndrome. Hmm. Jadi saya nggak mau <laughs> seperti gitu. Jadi, ada yang belum punya power, tapi udah ada sindrom. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya, saya prok ini anu ya. lagi Aku bilang, anda ini teman-teman pasti banyak yang nonton aneh anela. lah. Ya. Apa harus jadi presiden aja, kau bisa ngabdi? Kan enggak juga. Ya itu yang, yang saya, Harus tahu diri oh, juga betul. lah. Kalau betul. kau bukan orang Jawa, ya, nah, <tuk> ya. Jangan, jangan terus... Nah, ini, <tuk> manu, ya. ini, ini anu, ini uh, anu, bicara... fakta ya. antropologinya uh, antropologi. yes, begitu. antropologinya. Ya itu. Kalau anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Oh loh. ini poin bagus sih, Jadi terimalah fakta itu. Fakta oh iya? antropologi kita. Ya antropologi kau, yes. anda saintis, anda nggak baca itu, ya kan maaf itu, anda bodoh atau apa itu. Hmm, kalau, Sorry, di, kalau, enggak, kalau mereka nggak baca. Ya kok okay. <laughs> Anda suka ngingatin kok? Iya saya ingatin. Ada orang yang nggak baca bahwa antropologi kita itu basisnya adalah etniesity ya. itu. Dan uh, faktualitas itu yang kadang-kalah -kadang membatalkan ambisi orang untuk jadi ya. presiden. Ya termasuk saya? Iya. Nah, betul. Tidak <laughs> minoritas. Saya uh, double, double, minorita. double, double, double minoritas. Jadi saya udah Batak Kristen lagi. Jenderal hmm, ya, lagi. Ya itu, itu juga sih. minoritas kan? <laughs> <laughs> jadi. Saya bilang ya sudah cukup itu kita harus tahu hmm. ngapain saya menyakitin diri hati saya istri saya juga bilang kamu ngapain sih pak? Ya yeah, memang nggak mau. Syukurlah. haleluya dia bilang ya. Hmm. Yang terakhir nih yes. uh, karena disinggung soal keluarga sedikit tuh Pak Luhut punya uh, cucu tersayang itu perempuan dan saya ikuti cara dia berpikir sangat uh, logika environmentalisnya itu kuat sekali tuh. Sementara Pak Luhut uh, punya industri ekstraktif yang uh, di kalangan uh, di environmentalist itu merusak kosong, itu membuat bumi uh, tidak sejuk itu. Kalau ada percakapan antara Pak Luhut dan... Uh, siapa namanya cucu Pak Luhut? Faye. Faye, Faye itu. Apa yang terjadi? Kan... Uh, ya, dia banyak mengingatkan saya. Ya, ah, yang, yang kalah siapa dalam pertengkaran? Ya, itu? tentu dia <laughs> lebih hebat <laughs> lah. Karena saya sumur cucu saya itu tidak bisa berpikir seperti dia hmm. jadi ya itu salah satu yang saya suka bilang kepada orang-orang asing itu seperti John Kerry saya bilang eh John hmm. Anda nggak usah lecturing kita mengenai environment karena cucu message saya yang lebih diberikan cucu saya saya mengerti saya, <laughs> itu very powerful yes. saya bilang sama dia. dia bilang sama saya eh Opung kamu tuh jangan bikin policy Opung yang bisa hmm. menghancurkan, menghancurkan generasi saya. Oke. Okay. Oh itu. Uh, very saya nice itulah, itulah. saya okay, bilang yes, sama so. si John Kerry. So this message much, uh, mm -hmm. much, much more powerful than your message. Mm -hmm. So jadi semua message yang kami buat di Republik dalam konteks environment sepanjang itu berkaitan dengan saya, pasti saya veto kalau itu saya lihat bisa merusak generasi akan. Atas nama generasi akan datang. Yes. Okay. Jadi. Gak perlu kalian lecturing kami karena orang barat ini kan suka kayak dianggapnya kita bodoh. Mm -hmm. Dia kadang-kadang saya lihat dia yang bodoh bukan kita yang bodoh gitu. Iya, dia dia dia arogan karena merasa punya hegemoni terhadap. Karena ini sindrom pasca kolonial dari uh, kalangan barat. Oke, okay, Pak Luhut teman-teman uh, uh, itu pembicaraan yang padat tapi bersahabat dengan uh, Luhut Pinsar Sarpanjaitan. Saya tahu setelah ini ditayangkan oh, Cebong akan cemas dan Kadun akan cemburu kira-kira begitu <laughs> tapi sekali lagi ini percakapan intelektual dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang demokratis yeah. berkeadilan dan punya masa depan ini kami persembahkan untuk generasi yang akan datang percakapan akademis ini yang memang ada sinisme politiknya tapi biasa itu dan keadaan ini yang ingin kami wariskan pada generasi di depan saya umur saya 63 dan masih terlibat uh, bicara dengan milenials yang menganggap Indonesia itu potensial untuk jadi negara yang beradab. Itu. Dan tujuh puluh lima dan tidak berminat lagi untuk uh, mengabdi pada negara melalui pemerintahan. Ya. Dia mengabdi melalui masyarakat sipil. Saya kira itu sampai jumpa di episode berikut. Salam akal sehat. Terima kasih. Oke. Okay. Yes. Go.